Dan jumlah transferan yang masuk adalah kita mau bikin giveaway, jadi kita mau bagi-bagi buat teman-teman semua yang sudah subscribe ya. Senilai Rp 1.200.000, nah Rp 1.200.000, itu kita bagi empat, kawan-kawan. Jadi masing-masing dapat Rp 300.000. Halo, ketemu lagi sama aku Fernando di Kaleng Coklat. Nah, kali ini kita nggak terbang. Tapi kita mau mengucap syukur, bersyukur karena akhirnya ditunggu-tunggu datang. Nah, akhirnya kita kemarin ditransfer sama Google AdSense. Jadi ini gajian pertama di konten Kaleng Coklat. Jadi konten Merpati Gendong GoPro. Ah, Oh, ternyata uang dari Google itu beneran Beneran ada kawan-kawan Jadi buat youtuber-youtuber pemula kayak saya Tetap semangat Tetap berkarya ngonten yang original yang sekiranya menarik dan Mungkin pertama dan satu-satunya kayak Merpati Gendong GoPro ini ya. Jadi, makasih buat teman-teman semua yang udah nonton Dan di gajian pertama Merpati gendong GoPro ini Di konten Kaling Coklat Kita mau bikin giveaway Jadi kita mau bagi-bagi buat teman-teman semua yang sudah subscribe ya Kita mau bagi-bagi senilai Rp 1.200.000 Nah Rp 1.200.000 itu kita bagi 4 kawan-kawan Jadi masing-masing dapat Rp 300.000 Nah uangnya berupa apa? Uangnya nanti akan kita transfer lewat so Jadi nanti kalian tinggal kirim-kirim virtual rekening ke kita buat yang menang loh ya. Nanti akan kita kirim saldo so Nah, so kan bisa buat jajan, bisa buat belanja, bisa buat macam-macam. Kenapa so Biar enggak ribet ya kan. Nah, ini ini kalian pasti penasaran berapa gaji pertama Merpati Hidung Gubro. Ini kemarin kita ditransfer. Nah, ini transferannya dari google asia pasifik wah mantep ini kemarin kita pakai rekeningnya bca ya dan jumlah transferan yang masuk adalah 16.800.000 rupiah wuh mantep ini asli ya udah masuk rekening 16.800.000 rupiah tapi nggak usah kita ambil ya uangnya ya biar di rekening aja nah buat tabungan nah kayak gitu sambat beli jagung dan beras merah nah jadi, untuk syarat giveaway nya gampang, kawan-kawan. Kawan-kawan tinggal komen di Instagram, kaleng coklat, dengan menjawab jawaban dari pertanyaan saya ini. Nah, pertanyaannya adalah saat video kemarin-kemarin itu, Sim Siju, merpati gendong GoPro itu, ada kalanya dia tidak terbang. Dia hanya nongkrong di atas gedung. Nah, itu dia nongkrong di gedung apa sampai... Gopronya baterainya habis Dia hanya nongkrong lah. itu nongkrong di gedung apa? Kalian jawab ya Di IG Kaleng Coklat Di bagian Fit Giveaway Kalian jawab di komennya situ Nanti yang jawabannya benar Akan kita undi Akan kita pilih 4 orang Siapa yang dapat masing-masing 300 ribu rupiah Jangan lupa Video ini muncul Sejak video ini muncul Kalian harus cepat-cepat langsung komen Karena Karena Aku pasti akan pilih random itu yang tercepat juga, gitu loh. Dan pastinya, jangan lupa follow ya, follow Instagram, kaleng coklat itu aja, gak perlu lama-lama karena kita mau syukuran dulu. Kita mau jalan-jalan. Nah, di sini ada kawan-kawan yang selalu menemani. Habis ini, aku mau melatih mereka di sawah. Ada si cu, Perpati raksasa. Nah, aku mau kasih tau. Si Jung Raksasa sekarang sudah pakai harga wah uh, ini harusnya nih dan dia sekarang uh, apa namanya mulai latihan bawa pemberat ini baterai baterai GoPro yang udah enggak kepake ya ini beratnya sekitar 20 graman kita buat latihan untuk dia bawa bawa berat nah, jadi saat besok bawa kamera dia udah terbiasa jadi kak ini sudah siap Besok kita akan explore seluruh tempat wisata di Jogja. Kita ambil videonya pakai merpati gendong GoPro, mantap ya. Wah. Bahkan yang merpati yang satu ini juga sudah pakai harness. Jadi semua merpati besok akan siap menemani teman-teman untuk ambil video di sekitar Jogja. Kenapa sih mas pakai merpati? Gini, karena terbang pakai drone sekarang mulai susah, mulai dilarang di mana-mana. Jadi kita pakai merpati. Selain itu kita jadi sayang hewan. Kita menyayangi mereka, memberi makan Dan mereka juga kasih kita video yang keren-keren Mas itu menyiksa nggak sih? Kalau merpati menyiksa Merpati tersiksa itu merpati nggak? akan enjoy nyaman seperti ini kawan-kawan Karena kita lepasin dia terbang Saat dia Merasa tidak nyaman, dia pasti akan kabur, tidak akan kembali Dia Mereka bukan monyet yang kita rantai gitu loh Kita bebasin terbang Jadinya Jelas-jelas mereka tidak tersiksa Gitu ya Oke, sekian aja untuk video kali ini karena intinya di sini kita mau bersyukur dan memberi teman-teman juga dapat kecipratan lah sedikit-sedikit, nggak -sedikit. banyak sedikit-sedikit ya kan. Itu 1.200 berupa giveaway Shopee. Be Jangan lupa ya dijawab ya. Aku ingetin lagi ya untuk buat kalian yang mau ikut giveaway. Syarat pertama harus follow Instagram Kaleng Coklat. Yang kedua Kalian harus jawab pertanyaanku tadi di bagian feed Instagram Kaleng Coklat giveaway. Kalian komen di situ jawab aja. Kalau yang jawabannya benar nanti akan kita masukkan di undian untuk siapa yang dapat giveaway. Nanti akan kita undi random buat yang jawabannya benar. Jadi pertanyaannya lagi aku ulang lagi. Saat video kemarin itu sempat si Jo sampai gopronya habis dia hanya nongkrong di atas gedung gedungnya itu gedung apa kawan-kawan nah itu pertanyaan gampang banget kalau yang nonton pasti tahu oh, dan jangan lupa juga buat kawan-kawan baru yang datang di kaleng coklat jangan lupa subscribe dan kalian tetap boleh ikut kok ya darah nah ini si siju yang biasa gendong gopro keliling Jogja kawan-kawan ya, ya nah ini kalau pas gopro nya gak dipakai dia cuma bawa pemberat biasa doang dan dia merasa nyaman sekali ini seperti sudah bagian dari tubuhnya kalau dia nggak nyaman dia pasti akan kabur tapi ini nggak kabur bahkan kita lepas nih masuk kandang sana tuh di dia akan masuk kandang ya ketemu sama temen-temennya go Ya dia pasti akan langsung masuk tuh